jumlahnya 16, dapat dari, dari, dari ini. ya. Dari, dari. ya. Jadilah, ini, amin, amin, udah kalian coba yang kompak pak siap jangan pak